um mm -hmm. klik tombol subscribe dan loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya api hantar 378 minimal izin walfa izin mohon maaf lahir dan batin di video kali ini saya ingin membuat video liputan tentang keseruan saya bersama teman-teman di liburan Lebaran ini kita memilih liburannya ke kebon aja ya guys <laughs> kita liburannya ke lereng gunung tanggamus karena ada virus Corona ini, jadi kita nggak boleh liburan kemana-mana. Jadi kita memilih liburan yang jauh dari keramaian atau jauh dari virus Corona, teman-teman. Ya, Ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, teman-teman. Ba, lewat, Bah. Wah. Ba, lewat, Eh, <usuk> <usuk> OK <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> setelah perjalanan satu jam lebih kita memilih untuk beristirahat ya teman teman karena motor kita udah gak bisa nanjak lagi ke medan yang sangat nanjak gini teman teman <laughs> maka dari itu kita lanjutan perjalanan dengan jalan kaki ini ada adegan begil guys <laughs> guys kita ngelewatin apa namanya pohon kopi ini namanya kopi Lampung guys. Uh iya. Apa ini kalau bahasa Indonesia kayak rumah? Paling paling tempat minat milkor orang, -orang. babon. Namanya. udah nyampe guys, ada piring, ada piring, jadi gimana ini, Bang? Kepri. Kira-kira kalau misalnya kita mau ke sini, kita habis transport berapa, Bang? Minyak. Buat mulai jarak makan kayu. Etap Bang. Eh, kepri Jadi. Jangan lupa sayur asam. Enir. Nah teman-teman kita langsung bakar aja ikan apa ini namanya ikan gurame apa ikan apa ini <laughs> di sini juga ada apa namanya koki kita yang bernama Abang Mufik, ma Bang Mufik andalan koki kita teman-teman. Kita bakar goreng-goreng dan satu persatu panggangan kita ikannya juga sudah mulai matang ya teman-teman. Kita udah siap untuk makan siang. Udah lapar guys. <laughs> <laughs> makan <jim. laughs> <laughs> oh guys. Ada ikan citul di sini, guys. Gimana? rasa makan di rumah, merasa di sini. Hmm, enak banget, guys. Enak. Ini rasanya itu ada rasa kemrenya, ya? Kemlotak. Kemlotak. Oke. Coba, Coba tanya teman satu-satu kita nah, unboxing di, pertanyaan. Kalau menurut dua, gimana nih buat Mas Perjalanan tadi sekitar satu jam setengah kurang lebih ya. Ya. Ya, lumayan di sini kan. ada virus-virus gitu. Oke. Alhamdulillah sih. Oh. Ini kalau Kaindra luar biasa, luar biasa. Panjangnya jadi gampang. Kaosnya jadi gampang. Kaosnya. Bagus, bagus, bagus. Gus, nomor Gus. Rasanya, Gus. Mantap, mantap. Pertama manta, kali manta, kayaknya kayak yang gunung gini. nih. Udah lama di rumah aja kan lo. Balik, Deng. Aduh. Oke, okay, guys, kita lihat siapa yang masih bertahan menghabiskan semua ini. Ternyata ada Hendra VS wow. <hari> Battle. <hari> Battle ini, guys. Yang lain udah pada nyerah, dia orang masih bertahan di sini siapakah siapakah yang paling kuat diantara mereka berdua ini guys main pes ini, ini ada PES. pak guru guys, satu free. Oh, <laughs> itu ay, makanya ay, ay. udah kayak kebo guys <laughs> lihat tuh edan ay. makanya wadidau etia ya. bisung yes, yeah. <laughs> Nah Menang. ini adalah wasit kita ini Ipan Hai. gimana apa Ipan Wasit Endul Endul surrender oh. oh. <laughs> hmm. Dan ternyata ya. mereka masih Endul. bertahan Perutnya masih kuat Ngunah, guys. guys Ngunah guys hmm. Masa ketep Nendang Uih, Nampol banget guys katanya Gimana bang Masih kuat Ustad ini, <laughs> ini ada pemain apa Kentung itu guys. <laughs> <laughs> apain, bang, apain, bang? Bagaan apa? Bagaan apa Bang Bagaan apa bang? apa lagi. Oke okay. okay, guys, kita udah beres makan makannya, kita mau balik dulu ya, Cuman -cuman. Ini kucing ini guys. <laughs> Oke, okay. kita jalan pulang. Ikuti jejak saya, jejak si Apri <laughs> Jangan lupa, sukrab. Sukrab, Jangan lupa subscribe, subscribe <tuk> ya guys. Jangan lupa subscribe. Akhir perjalanan ini pulang. Tidak meyakinkan lihat wajahnya guys. Jangan lupa kunjungkan.